Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan ini terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Pajaran, Kecamatan Sara dan Madiun pada selasa siang. Bus Rahayu jurusan Yogyakarta, Surabaya terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor dan satu truk muatan kayu palet. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat busugeng Rahayu, Nopol W7108UZ yang dikemudikan Sadar Vendra Kencana, warga Sragen melaju kencang dari arah Madiun ke Surabaya, mencoba mendahului kendaraan di depannya. Sampai di lokasi, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Bernopol AD4855PI yang dikemudikan Yuda Adi Pratama, warga Wonogiri, Jawa Tengah. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan antar keduanya tak terhindarkan Hingga menyebabkan pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian Sementara busu Sugeng Rahayu yang masih oleng kemudian menabrak truk Dopol AE 8795NH yang sedang parkir di tepi jalan Hingga akhirnya bus terhenti setelah menabrak pohon dan ban bagian kiri masuk ke parit Ini bisnya kanan mas, terus dari depan ada truk ya ternyata itu kan berhenti biar bisnya lewat dulu nggak dari belakang ada motor kayaknya hmm. e, nabrak ternyata itu kan terus jatuh ke kanan terus bisnya ini hindari motor itu lewat Itu dari mana tujuan kemana tadi ini dari barat mau ke timur mas timur arah surabaya arah surabaya dari arah solo untuk kecepatan sendiri bisnya tadi oh, Kenceng mas kencang ya pertama saya lihat itu nabrak Ketika sepeda motor dibuling gitu lantas ya. terus ini nih gitu. oh, ya. banting setir gitu maksudnya ya, ya. Berada, Rampinan, gitu. kondisi penumpang yang lain waktu Rampinan kejadian bantuan. itu gimana pak? ya panik itu, ya. saya kan paling ya, depan kelihatan bantuan. tuh sepeda motor jatuh tiba-tiba, wah, mana ini ya? saya gitu ada ya, kan anak bis kebuntungnya, juga, nabrak sepeda, gitu, banting setir gitu. Selain menyebabkan satu korban tewas, akibat kecelakaan ini, lima orang penumpang harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sementara, sopir dan kenek bus mengalami luka parah pada bagian kaki dan kepala. Puluhan penumpang lain yang selamat melanjutkan perjalanan dengan bus lain. Korban ada enam, hmm. e, yang dua di puskesmas, hmm. kemudian yang empat di RS Darupan. Hmm. Luka serius? Uh, satu meninggal dunia, menderet sepeda motor, kemudian dari penat busnya kakinya patah uh, dan sopirnya, kemudian yang lain uh, luka-luka. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi oleh petugas. Sementara akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari Surabaya ke Maduun dan sebaliknya sempat tersendat saat evakuasi kasus kecelakaan tiga kendaraan ini masih ditangani oleh Satlantas Polres Madiun. Tofa Pradana, CTP, Madiun.